oke okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya merci channel channel for education dan kali ini saya akan menyampaikan jurnal refleksi dua mingguan di disini saya melaksanakan atau menggunakan model kedua atau deal yaitu description examination dan articulation of learning Untuk model jurnal, yaitu model kedua, description, examination, and articulation of learning adalah model yang dikembangkan oleh S.N. Clayton pada tahun 2009. Untuk membuat refleksi model ini, kita diminta untuk membuat paragraf, satu paragraf atau lebih, di mana berisi penjabaran-penjabaran sebagai berikut, yaitu untuk description, yaitu mendeskripsikan pengalaman yang dialami dengan menceritakan unsur 5W1H, apa, siapa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Kemudian untuk examination, yaitu adalah analisis pengalaman dengan membandingkan terhadap tujuan atau rencana yang telah dibuat sebelumnya. Dan yang terakhir adalah articulation of learning, di mana di sini kita menjelaskan apa yang dipelajari dan rencana untuk perbaikan di masa depan. Yang pertama, pada description, di sini saya berada di ruang kolaborasi bersama fasilitator, yaitu Bapak Suhanda MPD dan rekan-rekan CKP. Serta didampingin oleh pengajar praktik yang selalu setia mendampingi kami melalui layar virtual, Jimit menjadikan bahan pengalaman yang sangat menyenangkan. dimana mana di sini kami dikelompokkan, atau saya dikelompokkan dengan rekan-rekan CGP lain, yaitu Bapak Muhammad Taufik, Bapak Brilian Wicaksono, dan Ibu Jumiati. Di sini kami bertukar ide mengenai kerangka pembelajaran yang sesuai dengan pemikiran Hajar Dewantara. Dan dengan berdiskusi, kami mengambil satu contoh penerapan profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berharap mulia, yaitu penerapan sholat duha sebagai pembiasaan dan pembelajaran kepada siswa tentang nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta untuk menjaga atau mengembangkan sikap toleransi, tentunya terhadap sesama peserta didik, baik itu guru maupun juga dengan lingkungan masyarakat. Kemudian pada examination, nah di sini di awal kolaborasi, refleksi terbimbing dan demonstrasi kontekstual, rasa canggung dan sedikit bingung dengan apa yang perlu dibahas. Awal-awal cukup membingungkan, cukup membagongkan. Namun seketika mencair, dimana salah satu dari rekan JGP memulai untuk berkata atau memulai untuk memulai diskusi dengan menyampaikan ide-ide dan uh, inovasinya terhadap apa yang perlu di terapkan sebagai kerangka pembelajaran di sekolahnya dan dengan segera kami bisa membuat satu kesimpulan bermakna dengan salah satu pilihan dari beberapa hasil kerangka pembelajaran yang kami diskusikan sebelumnya dan kemudian dengan dipandu oleh fasilitator kami menyampaikan hasil diskusi kepada kelompok lain yang memberikan komentar dan penguatan terhadap hasil kolaborasi atau diskusi kami begitu pula sebaliknya saat kelompok lain mengutarakan hasil dari diskusi mereka kami juga diberikan kesempatan untuk bertanya, berkomentar, bahkan melakukan penguatan terhadap hasil kolaborasi mereka. Dan dengan ini, saya sedikit-sedikit mendapat gambaran, atau sangat banyak mendapat gambaran, tentang apa yang akan saya lakukan ke depannya. Pada bagian articulation of the learning, pada minggu ini saya sangat menyadari bahwa kolaborasi sangatlah penting. Dari apa yang sudah saya dapatkan sebelumnya pada saat, uh, ruang kolaborasi dengan rekan-rekan CGP dan dipandu oleh fasilitator Karena dengan kolaborasi saya bisa mendapatkan tambahan dan masukan ide dari rekan-rekan guru Yang mana pastinya akan sangat berguna untuk peningkatan kompetensi saya secara pribadi sebagai pemimpin pembelajaran Selain itu melakukan refleksi dari apa yang kita pelajari juga menjadi hal yang tidak kalah penting Agar kita bisa terus melakukan perbaikan di kemudian hari yang mana jika kita sering melakukan kolaborasi dengan rekan kerja, kita akan dapat uh, masukan-masukan tambahan-tambahan ide yang bisa jadi satu hal yang kreatif dan inovatif untuk menambah atau membuat suatu gebrakan atau suatu kerangka pembelajaran yang tepat guna, yang positif dan bermakna untuk peserta didik kita. Dan akhir kata itu saja refleksi saya untuk minggu kedua atau dua mingguan ini Dan ini adalah tindak lanjut dari refleksi minggu pertama yang sudah saya sampaikan sebelumnya Dan akhir kata kurang lebihnya saya mohon maaf Wabillahi taufik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih dan salam guru penggerak